Akhirnya emas terpelanting lagi, apakah akan melanjut, secara umum, bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound dan berkonsolidasi di sekitar area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke atas dan menembus level 1.770,49 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.782,83. Sekian analisa forex untuk tanggal 30 Juni tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silahkan hubungi 081212.